Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia, dan juga sebagai penutup waktu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab, yaitu qor'ah, yang artinya membaca. Dari sisi kebahasaan juga memiliki arti sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. pada saat beliau berusia 40 tahun Al-Quran diturunkan secara bertahap yaitu dari tahun 610 sampai dengan tahun 632 Masehi Wahyu pertama turun pada saat Nabi Muhammad S.A.W. berada di Gua yaitu pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi Yang menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Muhammad Alaihi S.A.W. adalah Malaikat Jibril Surah yang pertama kali diturunkan adalah Surah Al-Alaq ayat 1-5 Dari 19 ayat Dalam Surah Al-Alaq Yang artinya Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari sekumpal darah Bacalah Dan Tuhanmu lah yang maha mulia Yang mengajar manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya Surat terakhir yang diturunkan adalah Surat Al-Ma'idah ayat 3 Yang artinya Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, Daging babi dan daging hewan yang disembeli bukan atas nama Allah Yang tersekit, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk Dan yang diterkam binatang buas Kecuali yang sempat kamu sembeli Dan diharamkan pula yang disembeli untuk berharap Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan aslam atau anak panah Karena itu suatu perbuatan fasik Pada hari ini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 maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang